Oh shit. Oh, You are being tracked. baliklah, goblok <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> lemot balik ya, gitu. nah, gini mereka di ini, di apa? <laughs> eh yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. di security ya ya di custom, eh di custom, di workshop dah gua ini. Gue mau keluar. What the fuck? Gak bisa. Ah, apa kedua. Mati Adamai. Enggak lah, gua masih hidup. Jangan polos. Itu temaraga ini enggak bukan buat manggilannya. Lawannya di diantar Chinese nih, eh. hati-hati.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 ini bangke eh ish lu mau tangan, lu mukul hari-hari tang tang tangan lu patah bingung bukan bingung, mantul mantul, mantul, gua udah pernah ngerasain lah ya belutnya udah pernah <tis> ngerasain gua ga ha ha ha fighter di lu anjir mantul, balik ke diri sendiri ya mantul balik ke diri sendiri kan balik ke lu, oh ke gue jadi gua hajar mukanya, muka gua tenang gitu belok tangan gue gua main dalam aja lah Woi so busi ready to engage Baik-baik guys Oh, Randy! Randy! Randy! mana? mana, semuanya di sini goblok Gak ada, gaya, gaya, ikut-ikutan, anjing banyak musuh maculip ah mancing gue pas pas gue nonton lu nggak boleh kencang liat telat gimana cukup cukup big gue tahu lu freezer anjing iya yeah, freezer tuh kamera sih kau dihancurin kamera jadi scan dia tinggal dipus push ya kan satu orang ini scan aja nih ya dia udah Waduh Waduh Waduh jangan need lu di nyontek <laughs> <laughs> oh, iya, jika, tinggal, tinggal, tinggal nyalin lah bisa <laughs> kan tugas lu oh, Kapan, kapan iya. gua ngomong gua ngerjain, eh, gua nyontek kanan belah kanan bawah, Iya, shotgun. Iya, shotgun. Aja, aja, aja. Oh, udah granat, gak Granat om. Gitu Apa lama ada. aku sama main jir. Gue nggak tiap. Eh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What ya kan pre flash ya lu nggak tahu teknik, baik nih. untuk awas kado. waduh, waduh, krisis. abis, abis. waduh oke thank you, thank you. amelius. ten seconds remaining. bener masih di etik anjing. sih. Adi siapa yang gue untap anjing Rook-nya? Rook-nya ya bang, Satu-nya Sampai-sampai gue ga terakhir Sampai-sampai gue ga terakhir Sampai-sampai I can feel the insult okay. Oh my god Okay, ayo custom game sekarang <laughs> Lihat, keluar harusnya, keluar harusnya, keluar harusnya lihat tadi Gue ga untap <laughs> Rook-nya anjing, kocak banget bang, Ya, semuanya ngelihat anjir. Heeh, oh, ada <laughs> si Alet kan mainan sih. Ya, Apa tuh? gue gak Gue bisa. Gue kan bisa. Gue Ada yang ngerekam gak bisa. Gue ah, gak Gue Gue Gue gak bisa. Mm. Di <laughs> ya, gitu. Gue gak Gue gak bisa. Gue gak bisa. Gue gak bisa. Lah nge-nya lu, lu manusia macam apa lo pikir kayak begitu Gua ga pernah ngeliat ya anji Nge-nya-nya Nge-nya-nya Mana Woi woi woi Ntar scan dokter. gua di Dikasih trap lagi Gua nge-scan Located Ayo pick up. Monyet, nyet Masa ada yang lakuk gua kan Oh nice Buset Adam Petah-petah tanya itu, itu start ada main, ya Oh Gitu kan juga! Cek! Cek aku juga! Salah pencet! gua, mau lepar drone terus di strike gitu Liatin itu master bedroomnya kalau ada Iya, gue liatin Iya, iya, ada di Iya, iya, iya, iya Boleh, iya, iya Lepas aja gue, topok! Kegut anjir itu Iya, gua pakai techer gak ada yang pakai, Oke Ada, ada, ada, ada, ada, ada Yang preacher siapa, pak? ada ada ada ada tapi sabar, Richard harus sabar. Tahan <gat> kalau di C4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. C Bukan, Bukan. Gue Bismillahirrahmanirrahim. <gat>. Wah, sih. Oh Dari, Ya akhir, yai, yai, Waduh, udah, waduh. waduh. udah cukup, udah cukup, udah cukup. Aduh, di. ada lagi dong kanan gue Wah, ini kagak aman. Di belakang! Wow, Wajik. Ya... Hmm. Eh. Pohon, kau udah mati! Kau yang udah mati pakai dong kembia, jai! <laughs>